Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar Dimana pun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan Informasi terbaru Terupdate seputar Les Kejora Dan Rizky Wilar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 Baiklah persahabat leselah dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Coba kita lihat persahabatnya ya keunggahan Bunda Lesti dulu ya Kita lihat nih sebelumnya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan foto cute romantis Ketika di acara Kiss World 2022 Momen ketika Bunda Lesti nyanyi lagu Lentera diiringi oleh Papa Bilar sambil bermain piano Masya Allah ini romantis banget ya kita semua bahagia, Alhamdulillah Bunda Lesen Papa Bilar selalu menampilkan penampilan yang sangat spektakuler. Semoga rumah tangga mereka juga selalu langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat persahabat di postingan ini, tentu ada kalimat komentar dari seorang suami. Suami Bunda Lelsen Rizky Bilar ini berkomentar, lain kali, tukeran dong, kakak yang nyanyi, kamu yang main piano, kata Papa Bilar, persahabat ya, gercep saja nih. Bunda Lesni menjawab komentar dari Papa Bilar, kita lihat komentarnya Bunda les ya. Bunda Lesni mengatakan, Siap kak dengan berat hati Eh maksudnya dengan senang hati Katanya tuh aduh emang cute banget Yang mereka berdua ini selalu saja Membuat kita ketawa bahagia Dengan kelakuan-kelakuan yang gesrek Selalu disuguhkan oleh Lesti dan pilar Bilar Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan selalu bahagia amin Momen komentar ini pun diripas kembali Bersahabat oleh akun Les Lawrence Gorsi. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Couple kita lagi kalsi makan Instagram di plan Katanya tuh Allah banget ya Komentar juga nih banyak sekali Diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Rainasi.mamora99 Mengatakan di kolom komentar Suatu kemajuan setelah beberapa hari Negeri Konoha kekeringan Wow Emang benar sih persahabat, ya. beberapa hari Warga konoha kekeringan vitamin Dan mulai hari ini Banyak sekali vitamin-vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari Bunda Lesti Maupun Papa Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan momen spesial lain persahabat ya, ini momen masih di acara kiss world 2022 ketika bunda Lesti kejara dan papa bilar menyanyikan lagu lentera ini masyalah banget ya, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan pasti ya untuk kita semua sebagai fans sejati dari lesla mudah-mudahan kita semua tetap kompak, tetap solid dan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilan. Kita lihat juga, para sahabat, ya ke kabar berikutnya. Ini vitamin siang hari ini, para sahabat, dapat cidukan vitamin manja dari Bunda Lesti. Perhatikan tuh, wow, terciduk ya. Ada Bunda Lesti Kejora, nih, lagi. Tentunya syuting, proyek terbaru, mudah-mudahan syutingnya lancar selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan Amin dan kita lihat persahabat momen ini pun kita dapatkan dari akun Les lakorsik persahabat perhatikan juga nih di kalimat caption yang dituliskan Bismillah lancar katanya tuh persahabat ya hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram Putri aja Ya, ini Utami mengatakan di kolom komentar gemoy banget ya, OOTD-nya Wow, salvo dengan tadi Bunda Lestini, warga konoh Persahabat ya Dan kita lihat juga persahabat, ada sebuah komentar lain Diberikan dari akun Dewi Dususantin16, mengatakan Bikin apa ya ini, katanya tuh Ada jawaban komentar hmm. dari aku Revalia, Anuskar salsa, bilang Anuskar putri Mengatakan Shooting iklan, kata Miss Gorgeous, itu resepnya sahabat, ya. Kata Rizky Make Up, Bunda Lesti dan Papa Bilal ini lagi shooting iklan, doakan saja. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain dan cirkuitkan vitamin terbaru. Selanjutnya, pastinya sahabat, tetap stay tune. Dan tontonin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.